Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita kembali persahabat ya, belum bisa move on dengan postingan seorang Rizky Bilar Ini meluapkan kekecewaannya ya persahabat ya Dengan hasil pertandingan sepak bola tim kesayangan semalam Tetapi mau digimanain lagi persahabat ya Main ada kalah ada menang Tetapi persahabat yang bikin bangga seorang Lesti Kejora selalu mensupport Apapun yang terbaik nih buat sang suami tercinta luar biasa idola kesayangan Dan kita lihat persahabat ya Apabila sebelumnya mengunggah sebuah kalimat Nasib-nasib udahlah dikelilingi fans Madrid Yang masih ngerayain juara teriak-teriak mulu dekat kuping gua Mau pulang tapi jemputan belum sampai-sampai Terus buka-buka Instagram, komen, DM Isinya semua menyakitkan hati Tahu gitu, mending nomor dicondit, kata Papa Bilar, menutupkan sebuah kalimat seperti itu. Dan ternyata, bukan hanya Papa Bilar saja yang merasakan kesedihan. Tentu Ustaz Sufki pun persahabatnya yang merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Papa Bilar. Kita simak di kalimat komentar yang diberikan oleh Ustadz Sufki Al-Buguri. Aneh aja kesel nonton di Bogor, rasanya pengen dijual TV tukar Lamborghini, aduh Masya Allah banget ya ustadz Suki. Ternyata tim kesayangannya juga itu adalah Liverpool, seperti halnya seorang Rizky Bilar, Masya Allah luar biasa nih. Mudah-mudahan tim kesayangan Papa Bilar di musim depan bisa menjadi juaranya, amin. Kemudian para sahabat kita simak juga. Cidukan terpantau Persahabat ya, Bunda Lesti Saat di stadion Sedang memegang kamera Tuh, wow Sudah dipastikan, bakal ada vlog yang sangat luar biasa Menanti persahabat ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa di up Kita nggak sabar banget nih Melihat vlog Dari idola kesenangan kita di Paris Apalagi kameramennya Itu Bunda Lesti Kejora Luar biasa Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Agung Leslar Al-Fatih ada kalimat caption yang dituliskan di sini pengobat hati papa masih ada satu walau yang satunya lagi bawa di rumah semangat papa inilah persahabat ya pengobat hati dari papa Bilar adalah seorang istri tercinta bunda Lesti, masya Allah luar biasa berikutnya juga persahabat ya. ternyata A'ar Rafi dan Agita Slavina pun semalam menyaksikan Pertandingan Liga Champions persahabat di Prancis Paris tepatnya luar biasa ternyata Artis-artis Indonesia pun ini menyaksikan secara langsung di Paris Luar biasa tuh terlihat ya Arafi dan Mama Gigi sedang foto bareng berdua Dan kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Arafi Final Liga Champions 2022 Francis. Selamat untuk Real Madrid Liverpool tetap semangat Tuh persahabatnya Liverpool Tetap semangat ya mudah-mudahan ada rezekinya di musim depan Amin Kemudian persahabat kita simak juga di unggahan IGSnya Om Izhar Ini setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan ini ada tim sepak bola Real Madrid Ternyata tim sepak bola Real Madrid adalah tim kebanggaannya Om Ishar Sedang merayakan tuh Wow, bangga sebagai Madridista kata Om Ishar ya Sedang merayakan kemenangan Real Madrid Dan kita simak juga di Adi Sky. Bang Sky juga sedang duduk santai memakai jersey Dari tim Real Madrid sedang merayakan kemenangan juga luar biasa makan tebu pakai nasi ini hari Minggu gak sih? Ya udah ngasih tahu doang sih kata Bang Adi Sky itu. Kalau Real Madrid pagi tadi angkat piala ke-14 kalinya di Liga Champions League. Wow, luar biasa banget ya. Kemenangan Real Madrid dirayakan oleh tentunya penggemarnya seperti halnya dari Bang Adi Sky. Kemudian para persahabat kita simak juga di unggahan akun suka-suka gua. Ini mengunggah sebuah postingan kalimat panjang Memang sebelumnya, persahabat, banyak sekali Komentar-komentar negatif yang diberikan oleh netizen Julit Mengenai persahabat Idolek Senen kita yang pergi ke Paris Tidak mengajak BBL Ninggalin anak demi nonton bola, katanya itu persahabat Kita simak di kalimat yang diunggah oleh akun Suka-Suka Gua Ninggalin anak demi nonton bola, wkwk ponakan gue juga sering ditinggal sama gue doang dari bayi ya nggak apa-apa kalau anaknya nggak rewel stok asi aman terlebih nggak ditinggal sama orang lain alias baby sister ya al-fatih ditinggal sama neninya alias neneknya lu nggak pernah tahu ya kalau emak-emak udah punya cucu tuh sayangnya kayak apa ke cucunya Auto anaknya nggak dianggap bos, kalau bisa mungkin dikekepin 24 jam Nggak peduli lagi sama anaknya sendiri, mohon maaf, apalagi Al-Fatih Nggak perlu keluar negeri dulu buat nyamperin kakek neneknya, WKWK Tuh, sahabat ya Kita simak juga di unggahan berikutnya Saya nggak akan sekesal ini, kalau nggak idolanya sendiri yang memancing perselisihan Dude, lo disebut teman kok mulutnya lemes sih. Katanya tuh lemes, maksudnya di persahabat ya. Lo bisa kasih statement tanpa bawa-bawa anak. Tahu sendiri, Yor sukelet fans itu sentimen sama Leslar tuh. Ini menyangkut persahabat ya, karena Baby L tidak diajak. Nonton bola tuh ke Paris Jadi banyak sekali netizen-netizen Julid yang berkomentar negatif Tetap kita support yang terbaik Buat idola kesayangan Kita berikutnya persahabat kita simak Juga diunggahan Rangga Syahid yang berada Di bandara 12 jam Yang lalu nih persahabat ya apakah Nyusul idola kesayangan Apa Mau jemput idola kesayangan Masya Allah mudah-mudahan ya untuk keberangkatan ke Jakarta, ke Indonesia, Leslar selama sampai tujuan kita doakan selalu yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita juga para sahabat masih menunggu kabar dan cedukan terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.